Pakai rok juga bisa loh ah. kita, hmm. oh. ya, nggak nggak harus pakai celana. Oke, okay. ah, berarti Baik. iya pakai rok ini muslimah yeah. ya pakai yeah. pakai rok juga nggak nyangkut saya ya? Wah, gimana masih celananya lo? dijual buat beli bensin nih? Ini istrinya. Oh istri ini. Jadi ngiri, ketinggalan istri di rumah. Okay. Halo, ini ini <laughs> lop, kan? Saya udah punya. Oh Ada istri di rumah. Orang bawa motor terus pulangnya jalan kaki. <laughs> Itu mau lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa di subret. Eh, yeah, subrek, di Subrek. <laughs> subrek, subrek. Like. Di, <laughs> di like. komen, uh, jangan lupa di share, oke? Dio Oke, brother. Ini saya lagi nungguin uh, teman datang ya. Jadi udah dikabarin barusan udah ditelepon, cuma dia uh, lagi di perjalanan ya. Mudah-mudahan cepat datang, guys ya. Oke, okay, guys. Jadi di sini saya sendiri, guys ya. Mirip cabai cabean apa ya kayak uji nyali Itu udah datang guys ya. Halo, brother. Halo. Gimana sehat brader? Alhamdulillah sehat. Sehat. sehat, sehat. Oke. Okay. Mantap, mantap. Widih, keren banget, Bro. Gimana lancar di perjalanan? Alhamdulillah lancar, lancar. Mantap. Nah, habis mudik. Ha, iya benar kemarin le lebaran di jalan pada-pada ini ya macet iya ini dengan bro siapa? Uh, nama saya lengkap saya sih Rizky Agustino oke, okay, Rizky Agustino ini ya Gina Pauja Agnia oke okay. <laughs> Widih. keren ini Wong guys eh, biasalah <laughs> kebetulan mata saya sedang bermasalah <laughs> <laughs> oh, ya. <laughs> Iya. kita lihat dulu motornya <laughs> motor-motor kampung biasa, mah <laughs> oke, mantap banget nih, guys banyak banget atributnya, aksesorisnya ini ada apa aja, bro? nah, ini kan khusus buat timel, <laughs> buat perjalanan jauh, gitu <laughs> kan bisa buat nasi hmm. nyimpen nasi, nyimpen semacam makanan lah buat baju juga bisa <laughs> <Itu>. <laughs> oke, kalau kita lihat di sini juga banyak lampu nih oh iya itu buat apa buat perjalanan jauh kita kan oh. sering apa ya sering healing terus mm -hmm. uh, apa namanya Adventure aventure kayak <laughs> gitu loh oke okay, mantap ya coba sih nyalain bro oh nyalain? iya oh, pengen ningali eh, nah Wih. itu emang buat nyeraban batur ngga nama ya di batu batur eh, juga ya halus dia tukang lampu tapi inya kita nggak eh, perlu dukianya buat iya mah turing-turing mah ya soalnya kan buat kalau di jalan lagi apa ya lah buat di jalan yang kayak oh, hutan hutan lalu. gitu kalau hmm. hujan kan ada penambah Jadi kita itu menggunakan lampu ini tuh bukan sembarang lampu biasa ada hmm. kegunaan kegunaannya juga hmm. ya oke okay. Ya, jadi banyak kegunaannya juga ya. ternyata ini lampu nih. Eh. Terus ini ke bawahnya juga ini gimana, Mas? Eh, Mas Ria, Bro. <laughs> oh, yang ini? Uh -uh. Ini kan buat lampu tembak. Uh -uh. Ini, Oke. Okay. Nah, lampu tembak. Kalau yang ini buat aksesoris-aksesoris aksesoris uh -uh. buat nambah penerangan di jalan gitu kan. Di jalan kan ada banyak yang lintas hutan, yang gelap-gelap gitu kan. Kita kan bisa uh, nambah lampu gitu, oh, nama penerangan nah, juga, lama, penerangan biar lagi cihui guys ya, di kolong tuh ayah angil lampu, nah, itu mah buat aksesoris lah, aksesoris ya. Iya. <laughs> <laughs> Gimana ini tetehnya perjalanan uh, touring? Aduh sangat melelahkan guys. <laughs> Oke, okay. ayah naonan ya di luhurnya supermoto. Tayu fungsi buat apa, eh? Oh itu buat penangkal angin mang? Oh buat penangkal angin. Penangkal angin. Air hujan. Air hujan. langsung. Air hujan bisa. Iya. Keren, eh. Iya. Sampai. Jaketnya, aduh panas. <laughs> Kebetulan di oh, dia lagi musim ini musim panas hari udah anggerah. Di belakangnya juga ini ada mejikom. <laughs> oh iya, bukan, ini bobok, ini motor buat. <laughs> Plop, jatuh Iya buat perbekalan di jalan. Jadi ini kegunaannya buat perlengkapan, oh, Neng. Menyimpan barang-barang. Jadi kita itu nggak usah apa pakai itu tuh. Apa biasanya kan kepada yang pakai awi <laughs> itu. Oh, ya buat... Atau pakai terus gitu box-box gitu. -box Kalau udah ada ini kan cukup praktis. Nah, nah, praktis, juga, simple Ya, ya terus di sini juga kan ada dua box nih kita itu jadi bisa menyeimbangkan keduanya itu jadi nggak berat sebelah gitu loh, sesuai tekarannya gitu oke keren ya berarti dulu itu banyak yang pakai bambu oh, kalau bumudik, ya. Yang pemudik-pemudik itu gitu kan uh -huh. banyak pakai bambu yang dari Beho yeah. ke sini gitu kan ada ada kardus ada tas nah, <laughs> itu solusi juga ya buat bisa <laughs> iya. bawa barang banyak ini ya. kan aman lah hitungnya okay. aman gitu kan buat barang-barang juga aman uh -huh. kalau kehujanan gak kebasahan, kalau kepanasan gak ke kepanasan, aman gitu <laughs> kan? Oke, okay. keren keren. Jadi ini memang benar ada bracketnya juga ada bracket di sini. Ada bracket khusus gitu khusus. kan? Khusus. Khusus bracket gitu. Bikinnya juga bisa bikinin, bisa bikin, bisa beli gitu kan? Jual bebas lah. Iya. Yeah. Jual bebas gitu. Nah, itu terus kan orang banyak nih yang nanyain kalau bawa motor bawa box gini. Biasanya kan lagi nyalip tuh HCE, juga na nyelap tuh, oh. gimana suasana aja situasi hese <laughs> <laughs> <Adi> susah... <laughs> susah sih enggak, gimana hmm. kita apa feeling? Okay. Jadi feeling kalau masuk masuk, kalau enggak enggak gitu. Oke. Okay. Gitu. Iya berarti tergantung kitanya. Tergantung aja. kitanya gitu kan? Oke okay, bener mantap Ya ini kalau misalkan nih ini istrinya. Oh, istri, istri okay. tercinta ini. Istri tercinta. <laughs> ini so sweet oh, jadi ngiri ketinggalan istri di rumah. Oke. Okay. Yeah. <laughs> Saya sudah punya. Oh, Ada istri di rumah. Badu. Jadi ini gimana caranya naik kalau isi di belakang ada bok kayak gini. Gimana caranya? Mau dicontohin apa mau gimana ini? <laughs> kasihan udah udah turun <laughs> Naik step dulu gini, nih, naik step. Oh, Halo, ya? dulu sebelah sana, terus nanti kakinya langsung ke sini, step ini. <laughs> Oke, okay, berarti. Pakai rak juga bisa loh nah. kita. Jadi nggak, nggak harus pakai celana. Oke, okay. ah, berarti Baik. iya pakai rok ini muslimah yeah. ya pakai yeah. pakai rok juga nggak nyangkut ya? Kan? Waduh, gimana mas? Celananya dijual buat beli bensin aja? <laughs> <laughs> Kaget orang. <laughs> Oke, okay. jadi apa aja nih kelebihannya ini? Pokoknya kelebihannya itu membuat kita itu kalau bawa barang-barang ah. itu nggak terlalu susah nggak terlalu ribet ya soalnya kan udah ada tempat-tempatnya yang sesuai gitu kelebihan juga terus uh, apa yang itu nggak kehujanan terus kalau yang bawa anti itu apa lengket apa gimana gitu takut gimana gimana kan kalau udah di sini mah sesuai takarannya okay. sesuai gitu nggak kalau bawa Seroja tuh <laughs> habis lebaran kemarin kan tuh oh, nggak -huh. nggak bubuk-bubuk gitu loh <laughs> uh, amannya nah, aman aman iya benar keren kirain kalau dilihat dari jauh nih mohon maaf ya bro magicom <laughs> magicom <kira. laughs> itu buatan masak nasi ya, ya, ya. <laughs> tapi benar loh uh, manfaatnya kita bawa kita bisa bawa barang bawaan dengan aman ya dengan jadi nggak hujanan juga ya, tapi kalau memang sih kekurangan eh, apa jadi merugikannya itu membuat orang lain itu oh, ya. yang... jadi risikonya apa namanya kalau di jalan itu jadi agak sempit uh, tadi agak sempit itu nah, tapi gak apa-apa ya namanya di jalan juga apa -apa yang penting selamat. selamat nah ini bro ada lampu ya di belakang oh ini itu ini buat lampu rating oh lampu rating nah. bukan lampu uh, dim kan kayak gitu bukan lampu diskotik bukan ini oh. lampu rating. <laughs> rating ini lampu rating buat penambah lah biar kelihatan gitu kan uh -huh. kan misalkan kita lagi di jalan yang kehujanan uh, uh -huh. berkabut kalau lampu ini doang kan nggak terlalu kelihatan nah, nah saya punya ide pakai lampu tambahan pakai yang ini gitu biar kelihatan okay. lah gitu kan lampu hitting kan uh, apa ut utamanya kan buat Bermelok? Kita berbelok okay. Nah itu paling penting gitu kan Benar banget Now, Jangan belok kiri sen kanan Jangan itu <laughs> Intinya kita harus hati-hati ya berkendara ya, Yang paling utama kita harus safety riding lah Oke okay. Yang paling utama maaf map nih, ini saya pakai sandal Soalnya dekat. <laughs> pakai sandal Yang uh, utamanya kita harus pakai jaket uh -uh. Sarung tangan Oke okay. Terus uh, Pakai helm Pakai helm paling pake helm utama ya. Pakai helm. helm ya guys Heeh, terus. Kalau ini kan lagi apa? Eh. Nantuanana le? Kacamata. Oh, nah, boleh. Masker teh. corona. Pandemi corona. kita kan sekarang lagi pandemi, wajib pakai masker gitu. Ini kan saya enggak pakai masker soalnya kan eh. Ee... Nah, dibahas eh tanya eh. Bae tadi, bae. Bae. Kalau pakai masker, gua nama bae oke lah belanya belanya. Kemana, yang penting aman lah. oke nah ini bener banget nih posisi uh, sen lampu sennya ditambah ke belakang ya karena yeah. ketutup sama ya yeah. bener banget ini buat safety juga nih guys nah terus ke bagian depan ada tombol wal nos hey. hey. tombol nos nah yang ini uh. <laughs> ini <sakran> lampu <laughs> <laughs> ini lampu oke okay. saya juga saya juga pusing nih uh -uh. Saklarnya banyak semuanya, bukan satu aja. Ini saklar, ini saklar, di sini juga saklar. Oke. Okay. Banyak hanya saja juga pusing kalau di jalan. Ini kayak pilot pesawat berarti. <laughs> uh, ini juga saklar. Eh, uh, kita tombol naon? Yang ini ini buat lampu tembak. Oke, okay, keren. Uh. Widhi, keren. Eh, uh. buat lampunya banyak banget tombolnya berarti ya keren ceng keren capek brother berarti ini bener-bener banget ya karena motornya juga penampilannya udah gitulah ini buat apa itu ini buat naruh HP kan kayak gini iya. bisa bisa gitu. enggak eh, <tuh> usah megang di tangan ya buat menggunakan motor itu kalau pakai buat tempat handphone Mengurangi uh, kepuasan kita dalam bermotor juga Kalau disimpan kalau ada tempatnya itu ya Kan biasanya banyak nih orang yang oh, megang handphone gitu Sambil berkendara Itu kan sangat berbahaya banget ya uh, Oke, okay, betul Nanti... Tapi... Ini buat HP ya, guys? Ya, ya buat R HP jadi enak hmm. gitu, enak jadi nggak perlu dipegang, nggak usah dipegang kan cangkel, Kalau dipegang terus mah, ha. kita taruh sini aja biar enak gitu. Nah, sampai okay. lihat video bokep. <laughs> Saya nggak boleh, boleh tuh dimarahin sama istrinya, bro. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, apalagi ya? Udah nih, spion juga lengkap ya, ada ininya juga pelindung. Nah pelindung tangannya juga biar aman Oke okay, berarti ini udah standar ya Bro standar. udah standar tinggi juga nih motornya Oke okay, helmnya juga ada dua ya Oke okay. hmm, keren ya kita sambil duduk aja gimana Bro Oh bisa-bisa biar kita santai Oke okay, Brother jadi sekarang kita mau wawancara uh, dulu ya sebentar ya Mengenai komunitas motor nih Sekarang saya mau nanyain nih guys ya Berapa lama di komunitas motor nih bro Yo, Saya uh, kurang lebih 7 uh, tahunan lah 7 tahun. tahunan ya 7 tahunan berarti lama juga ya Berarti pengalaman juga udah banyak Lumayan Oke okay. <laughs> Nah lupa kita lagi bikin vlog uh, ya jadi di luar langsung di pinggir jalan jadi suaranya agak berisik ya jadi ya. mau dimaklum aja teman-teman nah ini istrinya ya ya istrinya okay. tercinta tercinta paling ini ya paling di ini. selalu menemani kemana-mana ini Oke okay. ini lebih speaker juga ya iya okay. <laughs> keren terus pertanyaan kedua nih ya ya nah, kenapa bisa ikut di komunitas motor biker jadi kan kita itu iseng-iseng uh, nih ya main-main Karena kita itu hobinya memang memang jalan-jalan gitu Terus ya juga kan hobinya emang ngeproyek motor Kalau bahasa senownya ya Nah kita uh, punya temen nih Nah dia masuk ke komunitas Nah kita itu kayak ah ini kayaknya boleh di ikutan komunitas itu Nah kita pelan-pelan nih uh, kenalan sama mereka Dan memang kita itu uh, belajar itu gimana sih apa itu Dari arti komunitas itu seperti apa Dari situ kita coba buat uh, terjun ikut bersama mereka di komunitas BAC ya Biggers ya, Advental Ciamis, Ciamis. Yeah. Jadi untuk temen-temen yang nonton nih Kalau daerah Ciamis kalau mau ikutan Ya bisa Ya bisa boleh gabung lah Caranya gimana bro? Caranya gabung? bisa pakai Facebook Lewat Facebook Lewat IG Lewat WA juga bisa nanti di Bisa kan liling Oke okay, boleh, <laughs> boleh Nanti untuk Facebooknya apa nih? Nama Facebooknya pribadi ya Rizky nah. Agustino Kalau Instagramnya bisa di follow BAC Ciamis Uh, ada wa-nya di okay. itu akun real ya? akun real, okay. bukan bodong-bodong. <laughs> bukan bodong-bodong ya? tinggal kabarin aja ya guys, kalau misalkan teman-teman berminat untuk gabung di komunitas biker camis, ya. hmm. itu kesehariannya di komunitas uh, biker adventure camis itu biasanya sering ngapain aja nih? oh ya, yeah. kita kan uh, wajib kopdar setiap malam minggu, sebulan sekali empat kali, sebulan 4 sebulan kali lah hmm. nah, gitu kan, kita kopdar sharing sama teman-teman gitu, terus kita uh, sambil silaturahmi Nah, iya, Terus, jadi kita itu punya beberapa agenda dari event uh, harian, uh, event mingguan, event bulanan, tahunan dan sebagainya Untuk event harian kita biasanya kalau yang gak sibuk atau gak kerja gitu Kita biasanya uh, ngadain sosial gitu uh, Yang deket-deket saja uh, gitu Yang deket-deket apa namanya Uh, bakti it, sosial ya, terus dan masih darah ciamis terus kalau misalkan event mingguan kita biasanya mengadakan uh, Kopdar yeah. isi dengan sharing-sharing terus uh, buat berbagi pengalaman gitu atau berkenalan atau sama member yang lain terus sama apa komunitas yang lain juga hmm. biasanya kita itu terus kalau misalkan bulanan kita kadang tuh kalau misalkan ada peringatan hari apa gitu, terkadang kita suka mengadain juga gitu. Kalau misalkan e, dari segi biaya itu memfasilitasi juga gitu. Karena kita itu e, di mingguan ngadain kas juga ya, ngadain kas juga gitu. Terus kalau misalkan tahunan kita biasanya ngadain anniversary gitu. Dan kita juga suka ngedain holiday-holiday nah, ya, gitu siap iya gitu di penbulanan itu gitu okay, untuk membernya sendiri nih kebanyakan dari luar camis atau dari dalam camis Oh kebanyakan sih dalam camis yeah. oh. soalnya kan biker adventure camis gitu yeah, kan kita itu dari komunitas motor yang suka traveling dari camis gitu okay. kalau bahasa isinya. Yeah sering berangkat pemberangkatan kayak gitu ya sambil sambil, sambil silaturahmi atau suatu tempat ya kayak gitu. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nah hal positif yang bisa diambil dari komunitas apa aja sih kalau boleh tahu? Kebersamaan tentunya ya kemudian pokoknya dari dari kebersamaan itu kan menghasilkan gotong royong apa apa itu terus solidaritas itu yang sangat kuat kalau di komunitas utama. itu ya Keren. di sini lebih utama dengan silaturahmi ya solidaritas saling menolong terus apa namanya kalau misalkan ke masyarakat juga sering ikut serta ya oh iya ada acara apa gitu sosial sosial kayak gitu ya. Berarti mantap nih guys ya kalau di komunitas. Nah, apakah komunitas motor itu legal? Legal. Oke. Okay. Kita kan ter terdaftar dari yeah. Polsek, Polsek yeah. Ciamis utamanya Polsek Ciamis, yeah. terus Polres sama Kodim. Okay. Gitu. Kan yeah. kebanyakan di Ciamis kan banyak yang legal ya. Eh, yeah. Ilegal, yeah. yang ilegal yeah. gitu kan. Kita kan kita hmm. uh, legal gitu kan hmm. sudah terhadapnya ya. uh, salah satunya kita lah <laughs> aman <laughs> aman bukan geng motor ini <laughs> sorry bukan geng motor bukan ini legal <laughs> Oh ya oh, iya. udah dapet izin Iji. dari polsek ya. polres uh, dari Waduh. struktur organisasinya <laughs> juga tahu bulat lewat nah berarti berarti udah terdaftar ya di sana uh. aman kemudian ada juga ada kan? ada ada ART terus surat perizinan kepengurusan ke tersusun tersusun, nah, iya. dari dalam ADART itu tersusun gitu ada ya. ketua wakil ketua dan sebagainya Sekretaris Bendahara lah <laughs> bla gitulah ya, banyak lagi ya? banyak lagi gitu. di komunitas motor nih hal negatifnya ya, kalau boleh tahu apa nih ya? hal negatifnya paling utama itu masalah waktu Masalah waktu itu Kita kan sering kopdar Nah, kopdar itu sering tidak diizinin gitu sama ya. Terus oh, Iya, <tuk> ya, itu dari ya. kerumunan nah, ya nah. gitu Mungkin dari pihak pengamanan kan suka banyak Yang apa gitu oh iya, Kalau iya. karena kita sering mengadakan kerumunan-kerumunan gitu nah, Apalagi karena sekarang lagi pandemi ah. gitu, ya. Profesor, jaga jarak jaga jarak kita kan se, -se dalam pandemi ini kita eh uh, nanti Jarang kopdar, uh, jarang kopdar gitu kan? Dari kerumunan gitu, uh, jadi kopdar online, kopdar yeah, online. Kita biasanya lewat zoom, loh. Lihat di situ, kalo yang kopdar, yeah. kopdar di Zoom meeting. Kopdar pamit banget, nongkrong sendiri, sini yeah. Motor jadi semuanya. Kalau nggak, semua. PC group kan? Yeah. PC group, kalau <laughs> istri ya berarti. Terus kalau misalkan yang bawa cewek Kalau malam-malam kan ada yang dijinin Ada yeah. yang uh, dibolehkan kayak yeah. gitu ya. Nah kalau misalkan member nih hmm. Bawa cewek yeah. Nah itu batasnya jam 10 Udah dipulangin gitu Soalnya kan takut orang tua cewek itu kan takutnya nyari-nyari iya. nyariin apa gimana gitu kan melang lah kalau bahasa nanya, melang gitu kan nah, itu salah satu ketentuan di komunitas nah, kita ya tapi kan, kalau, kalau kita itu, bebas iya, mau iya, pulang iya. jam 12 mau itu, subuh buat yang <laughs> yang betul <laughs> <yang>, ya belum <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <udah> punya surat iya surat kalau khusus untuk yang pacaran ya bro iya khusus buat yang pacaran gitu harus ada waktunya tahu waktunya juga ya takutkan nah, ada ya kayak nah, nah, gitu air. ya takut ada omongan-omongan hmm. ini benar-benar aman komunitasnya disiplin banget kalau di komunitas itu benar-benar apa ya disiplin aman ya punya hmm. ketentuan hmm. punya batasannya kayak gimana untuk uh, orang yang berpandangan di komunitas itu negatif mungkin ya uh, bro apa bro Rizki ya Rizki uh, nama udaranya black ya ya uh, Rizki ini benar-benar apa namanya menjelaskan ya yang tadi dijelaskan sama Bro Ricky sama uh, ladiesnya, sama istrinya ya sebenarnya, <laughs> okay. nah, jadi gitu aja ya untuk apa namanya uh, sharing tentang komunitas biker ya, hmm. tentang biker Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Ini untuk uh, istrinya uh, kalau mau di share juga media sosialnya boleh. Oke oh, boleh boleh okay. boleh boleh. Ya. Bisa di, ini dulu sama sebutin teman-teman, okay. barangkali ada mau yang berteman kayak gitu. Oke, okay, jadi buat kalian yang minat uh, masuk ke komunitas, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya, lihat-lihat dulu. Nah, itu segi komunitas apa, gimana -nya harus berhati-hati ya. Nah, jangan lupa ya guys, buat follow IG aku, underscore Gina Faujagnia 09 pesan-pesan dari bro rezekinya gimana Ya yang paling utama eh, tetap berhati-hati di jalan ya. safety riding ya. jangan lupa pakai helm yang paling utama itu kalau misalkan kita pakai helm nggak bawa motor nah itu orang stres <laughs> Ngeri, ya. jadi lupa emang ada loh yang orang bawa motor terus pulangnya jalan kaki <laughs> itu malu lupa <laughs> sering dua kali saya pernah, <laughs> pernah lihat langsung di rumah teman sama di sana juga <laughs> uh, ya ya nah, gitu aja ya untuk santai santai ngobrolnya karena di sini udah agak malam juga ya oke okay, mungkin kayak gitu aja ya see you next video jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa <laughs> di Sabret, eh <aduh>. yeah, Subrek, Subrek, <laughs> Subrek, Subrek, like, <laughs> <Di> like. <laughs> so, and comment, and comment okay. jangan lupa di share oke, oke, di oke,